Sekian lama aku menunggu untuk kedatangan. Bukankah engkau telah berjanji kita jumpa di sini? Datanglah Kedatanganmu Ku tunggu Telah lama Telah lama Ku menunggu Selain dirimu Kasih Tidak ada yang lain lagi tempat cintaku bersimi mencurahkan isi hati lama sekali aku menanti kedat dengan kekasih